Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang basic web programming. Nah untuk video ini kita akan pelajari tentang HTML image, bagaimana menampilkan gambar pada halaman HTML kita atau halaman web kita. Saya sudah menyiapkan satu folder karena biasanya gambar tidak cuma satu, tapi gambar uh, ada beberapa. Jadi secara khusus saya membuat folder diberi nama image, Kemudian di dalamnya ada file, ini salah satu gambar uh, jpeg yang akan saya pakai untuk materi pada kesempatan ini. Sekarang kita ada di index.html, html Jadi kita akan coba untuk uh, terlebih dahulu struktur HTML sederhana kita, lalu kita akan coba tampilkan gambar yang tadi, di halaman web kita. Caranya kita akan menggunakan tag img image. Ini tidak ada tag penutup, teman-teman. Dia -teman. langsung saja ditutup. Di dalamnya perlu disertakan atribut. Atribut untuk menampilkan gambar, untuk mengambil source gambar itu src. Lalu kita perlu panggil lokasinya. Di sini kita terbantu dengan image garis miring, lalu gambar yang mau kita ambil meli.jpg. Jadi alamatnya untuk gambar meli.jpg itu di folder image garis miring untuk filenya meli.jpg. Kemudian kita juga ada atribut alt untuk alternative information. Kalau misalkan gambar ini filenya tidak tampil, maka teks ini akan muncul. Meli. Kemudian ada berbagai macam atribut lainnya. Kita coba dulu untuk yang src dan alternate. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Ah, langsung... Gambarnya muncul ya teman-teman. Oh, ini tampak besar sekali gambarnya. Kita mau kecilkan gambarnya. Maka kita bisa mengatur width-nya. Misalnya ukurannya 100 pixel. Dan height-nya. Kita akan atur juga misalnya 100 pixel. A Ketika dilihat hasilnya, tampilan gambarnya menjadi 100 piksel kali 100 piksel. Kemudian ada atribut title, seperti waktu kita belajar uh, hyperlink. Pada tag A, ada atribut title, itu untuk tutip di browser. Jadi informasi tambahan kalau gambarnya disentuh, ada Informasinya, jadi kita akan coba tuliskan juga di sini. Title gambar meli ini berbeda ya, antara title dengan alt, alternate text ini. Kalau alternate text ini akan muncul kalau gambar ini tidak berhasil diakses, maka teks ini yang akan muncul. Kalau title ini akan muncul ketika gambarnya disentuh kita coba lihat dulu ya hasilnya seperti ini teman-teman kalau disentuh akan muncul title gambar Melly. Nah ini dari hasil atribut title kemudian jika kita memerlukan border untuk gambar tersebut kita bisa ketikan atribut border Kemudian value-nya dalam pixel. Misalnya kita kasih border-nya 5 pixel. Maka hasilnya akan tampil gambarnya diberi border seperti ini. Jadi semakin besar ukuran pixel akan semakin besar ukuran bordernya Selain itu ada atribut H space. Itu untuk horizontal space. Jadi ada... Jarak dari kiri ke bagian kanan layar. Kita coba saja ya. Satuannya dalam piksel juga. Misalnya kita berikan jarak besar. 100 piksel. Ketika dijalankan. Maka akan tampil pada gambar. Jarak dari bagian kiri ke bagian gambar ini. Ada jarak 100 piksel selain horizontal space ada juga vertical space berarti jaraknya dari atas seperti ini saya tambahkan v space pixel juga di bagian atas akan ada jarak sebesar 100 pixel seperti ini dari 100 pixel ini lalu bagaimana jika kita ingin membuat Hyperlink dengan menggunakan image maka kita perlu menambahkan tag A kemudian atribut href menentukan alamat linknya misalnya kita akan arahkan ke uh, youtube halomea studio ya kita tuliskan https www youtube.com kemudian halomel studio kita pindahkan image ini ke bagian tengah sehingga ini menjadi link kita save, kemudian kita jalankan maka ada Tanda bahwa ini adalah hyperlink. Kalau diklik, akan diarahkan ke YouTube HaloMesh Studio. Jadi kita bisa membuat image ini menjadi bagian yang bisa diklik. Demikianlah penjelasan tentang tag IMG untuk image. Dan juga menggunakan image tersebut sebagai bagian dari uh, suatu link. Sehingga kalau diklik, kita bisa Arahkan ke halaman tertentu yang kita inginkan Terima kasih